Wah macam gini ke yang sampai orang masak 300 biji burger Sampai orang kata orang beratur panjang Happy lah maksudnya kita happy uh, Nama saya Nur Herman Benjamin Okey, saya uh, berniaga di Riza Burger, Johor Jaya uh, Di Alamat Jalan Anggerik 40, Taman Johor Jaya Uh, di sini kami jual uh, burger uh, yang berasaskan daripada daging ramli. Uh, ayam daging special samping itu kita ada menu tambahan rusa anak kambing ostrik uh, untuk bisnes ni uh, saya sebenarnya abang Rizal ni kawan saya dan agak macam uh, lah. sebab kami rapat okey pada permulaannya saya bekerja dengan dia 7 -8 tahun 8 -8 tahun lepas Uh, dia dah mula penat untuk meniaga Lepas kepada saya lah uh, Tapi saya ibarat macam franchise lah uh, franchise. Uh, So saya menyewa dengan dia lah. Menggunakan resepi dia uh, Dengan yang uh, Asalnya burger tu diajar olehnya lah uh, Setiap step semua Sekala rempah uh, Sayur Potong roti ke tahap sampai macam tu lah Resipi yang sama Uh, memang kita tak ada ubah apa-apalah sebab saya follow A to Z lah yang dia, dia berikan Okey. Uh, untuk burger ni sebab saya siang bekerja daripada pukul 8.30 hingga 5.30 selepas 5.30 petang tu uh, saya pulang ke rumah untuk set up lah barang-barang uh, seperti sayur apa semua saya sampai di tapak ni dan dianggaran dalam pukul 6.00 ke 6.30 6.30 petang Okey. kami mula menerima tempahan dalam 6.45 hingga pukul 7 lah Aa, itu tengok pada pada faktor cuaca juga Kalau hujan tu agak lambat sikit lah aa, Sehingga pukul, so pukul 11.00 Ataupun 11.30 malam lah kami di sini Memang penat okay, kita, Saya keluar 8.30 pagi Sampai rumah kadang-kadang pukul 1 pagi Kadang-kadang pukul 12.30 Saya aa, bermulanya inspirasi saya pada Abang Rizal Sebab Abang Rizal ni dia pun sama juga buat part time juga So dia kata Uh, one day kita memang duit tu tak perlu, tak boleh beli apa-apa Tapi kita perlukan duit pada zaman sekarang Saya rasa saya nak lebih uh, Saya berusaha uh, dengan doa dan tawakal lah. Uh, Samping keluarga pun ada juga membantu Maksudnya memberi dahsyat, pandangan, sokongan Isteri, ibu apa saya, keluarga semua uh, Itu yang membuatkan saya penat saya tu hilang Memang penat uh, Sebab tengok pada rezeki pada hari tu Kadang-kadang mungkin daripada bermula daripada 6.30 tu sampai pukul last so dia pukul 6.30 saya tak duduk, kadang, kadang tak sempat minum air, tak sempat makan. Untuk target saya, saya ada target sendiri seperti rumah, kereta, dan terutamanya lah anak isteri saya lah. Sebab pada saya saya bekerja siang malam untuk kesiagaan mereka. Saya siaga mereka. Sebab saya pernah uh, Dahulunya pernah orang kata uh, Kita terjatuh lah Maksudnya hidup ni umpama roda Kita terjatuh So saya rasa uh, Saya perlu kuat Maksudnya perlu kuat untuk ada api uh, Dengan saya bekerja siang malam lah Cerita yang saya nak kongsi uh, Ada seorang pembantu Yang kerja dengan saya lah Maksudnya akan akan sekerja saya uh, Dia menyelamatkan Satu wanita Uh, tapi bukan di sini lah Maksudnya dia tengah bekerja uh, Dia menyelamatkan uh, Wanita Seorang wanita ni diragut Lepas tu husband kepada wanita tersebut Telah viralkan saya punya burger lah uh, Masa tu memang agak terkejut juga Sebab uh, sebelum ni Kami lah maksudnya Hanya bawa 15 bag uh, Lepas viral tu Boleh mencecah kepada 25 bag Maksudnya saya Wah macam gini ke yang Sampai orang masak 300 biji burger Sampai orang kata orang beratur panjang Happy lah maksudnya kita happy ni. Selepas saya ambil alik Maksudnya bukan saya ambil. Abang Rizal memberikan kepercayaan kepada saya Untuk uh, Orang kata handle okay, Menguruskanlah peniagaan ini uh, Pertama kali Saya sangat risau tentang Masakan saya Maksudnya yalah, uh, Sebelum sebelum ni uh, uh, Abang Rizal yang masak okay ai tangan dia so adalah pengalaman saya satu customer ni dia datang dia kata uh, dia tengok orang lain yang masak dia tanya abang Liza di mana dia kata abang Liza di mana saya kata itu my boss dia kata my boss itu boss saya uh, dia nak try rasalah maksudnya dia rasa dulu kat situ juga kalau okay baru dia beli tambah lagilah maksudnya macam tu dia punya tahap uh, satu tahap yang mengisahkanlah masa tu saya masak pun merasa saya sampai tahap yang eh, saya ingat, saya masakkan untuk dia punya sahaja dahulu Sebab kita nak kualiti yang sama seperti Abang Rizal Sebab Abang Rizal ni memang mengutamakan kualiti Termasuk sayur, ha, timun, carrot Memang dia nak yang fresh Yalah, selepas Covid kenaikan harga barang Kami pun terpaksa menaikkan harga burger kami daripada ha, harga setiap burger 50% lah Sebab memang kami tak dapat menampung selepas kena camp harga barang Itulah pada saya yang cabaran selama saya rasa macam uh, Adakah orang nak beli burger saya dengan harga sekian? Uh, pengalaman saya kat burger, pujian daripada customer uh, Mereka, saya hargai gila mereka sanggup menunggu Maksudnya walaupun kadang-kadang orang order terlalu banyak Saya cakap uh, minta maaf kan, bang ke encik kan uh, ...kita terpaksa menunggu 15 minit ataupun kadang-kadang 30 minit. Ha, uh, mereka sanggup menunggu dengan mengatakan, tak apa, uh, janji you buat sedap. Ucapan saya, terima kasih banyak-banyak. Sejarah untuk perniagaan yang kecil tepi jalan ini boleh bertapak atau bertahan selama 22 tahun lah. Saya daripada umur wakilah Rizal Burger dan Abang Rizal, uh, memang orang kata bersyukur, Alhamdulillah kepada Allah kerana peringkat kami sentiasa berjalan walaupun diberi pelbagai ujian uh, masa waktu lockdown pun 2 bulan tutup uh, tapi masih still, uh, masih boleh bertahan sehingga kali ini lah